Rasulullah memang begitu memuliakan istri, beliau adalah sebaik-baiknya suami dan rumah tangga Rasulullah adalah sebaik-baiknya rumah tangga. Kendati demikian, sebagai manusia normal, tentu saja rumah tangga Rasulullah tidak bebas dari konflik. Perselisihan dalam rumah tangga adalah bumbu cinta. Namun, ketika berselisih, Rasulullah tidak pernah melibatkan emosi. Ketika sedang marah kepada Aisyah, beliau berkata, tutuplah matamu. Kemudian Aisyah menutup matanya dengan perasaan cemas, khawatir dimarahi Rasulullah. Nabi berkata, mendekatlah kala Aisyah mendekat, Rasulullah kemudian memeluk Aisyah sambil berkata, Humairoku, telah pergi marahku setelah memelukmu. Tidak pernah ada kalimat kasar dan menyakitkan dalam rumah tangga Rasulullah. Bahkan, beliau biasa memijit hidung Aisyah jika dia marah, sambil berkata, Wahai Aisyah, bacalah doa, Wahai Tuhanku, Tuhan Muhammad, ampunilah dosa-dosaku, hilangkanlah kekerasan hatiku, dan lindungilah diriku dari fitnah yang menyesatkan. Hadis Riwayat Ibnu Sunni